Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya Abang Min akan memberikan informasi sahabat ya, tentunya seputar Les dan Leski Bilar ini tentunya informasi Abang Bilar ketika di Kota Medan sahabat ya. Kita lihat keunggahan pertama aja nih Pak Sahabat kita lihat ya Ada sebuah postingan yang mana tentunya Rizky Bilar Mantau ke Pemes Sepak Bola PSMS Medan Pak Sahabat ya Dengan Bang Putra Siregar kita lihat Tentu lagi memantau untuk apa aja yang harus dibantu dan direnovasi Pak Sahabat yang Mudah-mudahan niat baik dari Abang Bilar dan Bang Putra Selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga ada banyak sekali komentar yang mendukung dan mensupport pasabatnya Dan salah satu komentar dari akun yang duduk BW75 disitu mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, bes kakak bisa memajukan daerahnya di bidang sepak bola jadi inspirator pemuda Indonesia Wow, keren banget sahabatnya Ini adalah komentar dan respon yang sangat positif dari para fans Mudah-mudahan tentunya apa yang dilakukan oleh idola kita Selalu diberikan kemudahan, kelancaran, amin, ya robbal alamin Dan untuk selanjutnya para sahabat, kita lihat juga Ini ada unggahan spesial banget pas sahabat Yaduh, Tentu ini momen semalam Rizky Pilar, kita lihat pas sahabat yang sedang mencicipi durin asli Medan sahabat ya. di luar biasa banget. Walaupun tentunya rot wajah Bang Gio terlihat sangat lelah, masih terlihat sangat keren banget di ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus buat idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali respon dari para fans pas sahabat ya. yakni dari akun Ruli54 mengatakan setelah melihat ini rasa diriku ingin makan semangka aduh saking bahagianya persahabat ya melihat tentunya Rizky Billar dimensinya luar biasa banget ketika makan duren nih sampai mama pun meleleh banget persahabat ya mudah-mudahan doa terbaik selalu diberikan kepada idola kesayangan kita selanjutnya persahabat ada unggahan dari ayah kejora ya kita lihat di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan Rizky Billar ketika pribad maka adat Minang, masabatnya. Ini dipost kembali oleh Ayah Kejora. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, bukan dihapus tapi hilang nih. Saya post lagi, masih pada ingat nggak captionnya apa, hayo, tuh, masabatnya. Yang kira postingan foto ini dihapus oleh Ayah Kejora ini bukan dihapus, masabatnya tapi hilang Karena Ayah Kejora. Tentunya ini di-up kembali. Yang masih ingat captionnya, tolong dijawab ya para sahabat ya. Doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan hajat dari Lesti dan Rizki Bilar diberikan kelancaran sampai hari H ha nanti. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan keunggahan berikutnya para sahabat kita lihat juga ada momen spesial banget ya. Ketika di Medan nih ya Bang Bilar. Lagi main sepak bola tentunya selesai langsung diserbu oleh emak-emak di medan persahabatnya. Aduh, saking bahagianya persahabat ya, melihat sang idola langsung dari dekat nih pasabat. Ya, aduh, kepengen banget nih <gif> foto bareng Rizky Bilar pasabat ya doakan. Tentunya memang support dari emak-emak luar biasa banget pasabat ya, yang selalu mendukung, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Postingan tersebut lalu post kembali oleh akun Instagram. Solehado di sini ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Dapat kiriman dari DM sesama emak-emak dari Medan. Masya Allah, anak, -anak online mama disebut emak-emak di lapangan. Sabar ya, terima tanda sayangnya mama buat Abang bilang, Wow, the power for emak-emak. Kiribaya, apa sahabatnya? Dan saja yang terbaik untuk idola kita persahabat Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mensupport dan mendukung Untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk berikutnya Persahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial Yang mana lahanlah persahabat, yang Untuk viewers dari single terbaru Dede Lesti Sudah mencapai 3 juta viewers Persahabatnya ini luar biasa berkat kekompakan Semakin solid tentunya untuk mendukung karya-karya dari idola kesengan kita, persahabatnya. Mudah-mudahan tentunya hari ini bisa trending nomor satu. Tentunya kita gaskan, kita tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita, persahabatnya. Tetap semangat dan tentunya tetap berjuang untuk bisa trendingkan nomor satu Untuk lagu Lesti yang single terbarunya, persahabatnya, bawa aku ke Pembu. dan Jangan lupa... Malam ini, para sahabat ya, launching tentunya single terbarunya Dedek Lesti di Indosiar. Dan tentunya jangan sampai ketinggalan, saksikan Dedek tampil malam hari ini, para sahabat ya, sebagai juri di Indosiar dan sekalian special launching, lagu terbaru bawa aku ke penghulu para sahabatnya, mudah-mudahan bisa selalu booming dan memberikan tentunya yang terbaik untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya, Para sahabat kita lihat ada unggahan spesial juga yang mana di sini tentunya ada unggahan dari akun Irnawati Angel 16 para sahabat ya, yang mana memposting sebuah postingan foto ketika Rizky Bila di sini tentunya di lapangan sepak bola persahabat ya, bersama teman-teman. Ini di match luar biasa banget, yang mana tentunya selalu tampil keren dan memang luar biasa kalau memakai baju sepak bola persahabat ya. Tentunya memang luar biasa banget aura-aura kegantengan dari Rizky Bilar Dan dalam yang tersebut tentunya Bang Min, uh, melihat ada kabar bahagia Bang persahabat ya ada caption ini dituliskan Siu bulan Agustus Bilar balik ke Medan lagi acara rahasia WKWK -WK. Wow ada apakah nih persahabatnya ya bulan Agustus yang mana Bang Bilar ke Medan kembali Persahabat ya apa mungkin? Tentunya acara ngunduh mantu. Aduh, para sahabatnya makin penasaran. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kabar baik secepatnya dari Rizky Bilar, para sahabatnya. Dan mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia. Yang menolong tersebut langsung banyak respon dan tanggapan para sahabatnya dari para fansnya. nih dari akun yumibxbxt Taiwan yang berkomentar tentunya. Udah ama istri tercinta dong, katanya ya. Ada komentar juga dari akun... Yumna 4779 mengatakan resepsi kedua mungkin Atau stasya kurang pernikahan Wow Mudah-mudahan acara apapun kita doakan yang terbaik para sahabat ya Kita selalu dukung, selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizki Bilar Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya Tunggu saja info dan kabar terbarunya para sahabat ya Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar bang. Menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh